oke okay, saya tetap menggunakan di file ini dan langsung saya pergi ke file save as dan sini saya berikan 18 dan form saya berikan get saya simpan dan di disini pertama saya mau kosongkan saya ingin PHP ini yang memerintahkan. Lalu, saya kosongkan juga di sini atau get. Jadi, jika Anda kosongkan, maka difungsikan sebagai get atau Anda bisa menuliskan get seperti ini. Dan di sini, saya simpan dan saya pergi ke Mozilla Firefox. Saya hapus dan reload di sini: ada 18 form, 18 form, dan get. Dan di sini, jika saya proses, maka di sini langsung ada tam tambahan semacam ini. Tapi di sini tidak ada keterangan sama sekali, dan tombol ini tidak berfungsi sama sekali. Kenapa? Karena kita belum menambahkan fungsi di PHP-nya yang mendeteksi bahwa nama ini, atau email, atau password tidak ada sama sekali di sini. Dan saya kembali ke kontak editor, dan di PHP. Saya mau mendeteksi sesuatu di sini. Saat kita mengaktifkan get, kita membutuhkan sebuah fungsi yaitu seperti ini tandanya Dollar garis bawah get lalu tanda semacam ini pembukaan dan penutupan titik koma dan di sini kita berikan nama dari masing-masing input. Jika saya memberikan nama, otomatis ini akan dideteksi sebagai isinya yang berada di input nama. Oke, saya simpan sekarang dan saya pergi ke Mozilla Firefox. Dan di sini saya hapus. Di sini ada error dan di baris ke-13 saya kembali lagi ke kontak dan saya Oke, di sini saya memakai EHO dan sekarang saya simpan dan saya reload lagi masih ada beberapa error dan di sini kita bisa menonaktifkan error dengan perintah semacam ini error reporting dan kurung buka kurung tutup 0 dan di sini adalah perintah PHP ini tidak menampilkan error sama sekali dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini lagi reload maka di sini sudah tidak ada error. Dan jika proses saya klik maka di sini karena namanya kosong maka tidak akan dituliskan di eho sini tapi jika saya isikan nama, mungkin album, dan saya proses. Maka, di sini sudah ada nama dan sebuah nama yang kita tangkap di sini. Nanti, kita bisa aktifkan ke database untuk dimasukkan ke database. Dan jika saya tambahkan beberapa eho lagi, oke, di sini mungkin saya tambahkan semacam ini. Kita telah mempelajari beberapa format penulisan di PHP tutorial dasar video yang terdahulu. Di sini, saya mau menambahkan semacam ini, dan saya memberikan titik di sini. Lalu, di sini juga saya memberikan titik. Saya tambahkan BR, lalu saya copy di sini. Dan saya paste. Lalu di sini saya memberikan email. Lalu di sini saya memberikan password. Dan di sini saya ganti email. Seperti yang berada di nama, di input. Dan di sini pas Oke, semacam itu. Dan jika sekarang saya simpan, lalu saya pergi ke sini dan saya hapus. Maka sekarang otomatis saya sudah mempunyai semacam ini. Dan belum ada isinya, karena jika saya klik proses, maka di sini masih kosong, maka di sini juga masih tidak ada isinya. Tapi jika saya isi, semacam itu, dan email, pemane as email dan password dan proses maka di sini sudah ada nama email dan password. Oke, sekian tutorial tentang get di form dan kita lanjutkan di fungsi post. Sampai bertemu lagi. Salam.